Kita orang lagi mau hitung hitungan dulu untuk soal penggalangan dana ke, ke Rumah Sakit LSPI Sulianto Saroso di okay. daerah Sunter Ini ada sekitar dapat dananya itu Rp3.18.500 Dan ada juga, ada juga penyumbangan barang juga ya dari teman-teman sekalian Seperti sanitizer, asmat dan total-total udah lumayan banyak sih Yang akan kita sumbangkan untuk besok jadi di sini kita nggak ada yang namanya penipuan atau memakai duit teman-teman buat keperluan pribadi ya. Jadi kita benar-benar di sini uh, positif untuk membantu teman-teman kita yang lagi butuh barang-barang medis yang besok orang kita sumbangin. Jadi di sini kita akan memberitahukan siapa aja sih yang sumbangin duit sama sumbangin barang untuk besok kita antar ya. Oh, nah ini ya? ya. Disini kita akan kasih tahu Hardy 200.000, Hujayanto 200.000, Hardy 200.000. Ravitasari 150.000, Andi Darwinto 300.000, Nini atau Mariana 100.000, Fisnini Negro 200.000, Vita 418.500, Vivi 200.000, Anggi 200.000, Wiwin 250.000, Gardono 300.000, Yulena 100.000 dan pastinya yang di samping saya ini Winardi 200.000. Totalnya semua ada 3.18.500, ini uang tunai ya yang disumbangin sama teman-teman kalian. Kalau untuk barang di sini ada Ahoy sanitizer 15 botol merek Handrup 250 mili, Julia Hasmat APD 25 piece, Puncak Jaya Hasmat 31 piece, David Henry. Ada sanitizer yang besarnya 4 botol di sini mereka apa ya kemarin ya? Moto Moto ya moto. Tapi di, uh, di sanitasernya itu gak ada uh, tulisan berakamirinya Jadi kita bilangnya besar, kecil, sama sedang ya. ya Sanitizer besarnya ada 4 botol Sanitizer kecilnya ada 20 botol Sanitizer yang sedangnya ada 10 botol Besok akan kita sumbangkan ke rumah sakit MSPI Suryanti Saroso di Sunter ya teman-teman Buat uh, rumah sakit ini rumah sakit rujukan untuk COVID-19 Ini pure dari teman-teman galangan dana dan uh, penyumbangan dana Dan dari kita juga, juga ada untuk transportasi, itu kita tidak memakai dari galangan dana kalian Tapi dari uang pribadi kami semua Ya betul Dan kita beli apa aja? Nah, mana yang beli? Kita beli dari 3.18.500 itu kita beli Ada sarung tangan 10 box Itu harga 1 box nya itu 100.000 Itu kita beli di Shopee Habis itu hand sanitizer merek snack 4 liter kita, Yang 4 liter punya, kita beli 3 dirigen Dikali 1 dirigen itu 165.000 Juicy 1.000, water, 2 karton Harga 1 karton itu 168.000 plus biaya asuransinya itu uh, 1.500, ongkos kirim 28.000. Itu kita beli di Tokopedia dan pengirimannya melalui Gojek ya. ya betul Bu Gojek. Dan terus kita beli Aqua 330 mili, itu kita beli 5 karton, satu kartonnya itu 35.000. Terus Popmi 3 karton, satu kartonnya itu 88.000 isi 24 pcs. Vitamin Imbus Foster 3 dus itu harganya 719.000. Dan semua kita tidak ada penyalahsa. Ini hasilnya. Nih ya. Hasilnya nol semua gak ada lagi duit dari kalian dan kami selaku pengalangan dana terima kasih banyak untuk kalian atas apresiasi kalian untuk teman-teman kita saudara-saudara kita yang sedang menjalankan tugasnya untuk COVID-19 ini dan semoga COVID-19 ini cepat selesai, ya, cepat selesai cepat dan Indonesia makin maju biar kita juga bisa cepat-cepat jalan -cepat jalan ke mall ya pasti kalian bosan dong di rumah yang punya anak-anak ya kan termasuk, termasuk saya juga punya anak, anak saya juga bosan di rumah dan terus juga aktivitas kita seperti normal lagi Kita bisa kerja, kita nggak ada kekurangan duit Kita tidak ada kekurangan apapun Melainkan kelebihan dan kelimpahan yang kita amin, berikan amin, amin. Dari yang kita hasilkan, yang kita berikan ke saudara-saudara uh, kita yang sedang butuhin Dan terima kasih sekali lagi untuk kalian semua Udah berdonasi ya teman-teman ya, Semoga rezeki kalian lancar Sehat-sehat selalu Amin. Usaha kalian lancar juga Karena sudah membantu ikut donasi yang saya adakan Dan kemarin juga saya sudah menutup donasi ya Donasi saya, penggalangan dana udah maksudnya berapa, penggal berapa? Tanggal 20 jam 12 malam saya sudah tutup 20 April ya guys, 20 April 2020 Kita sudah ya. tutup, sudah closing jam 12 malam Dan tidak ada lagi, sumbang nyumbang lagi Kalau misalkan ada oknum yang tidak bertanggung jawab Masih meminta seperti saya sekarang Saya tidak bertanggung jawab karena donasi atau penggalangan dana sudah saya tutup semalam jadi, terima kasih banyak buat teman-teman sekalian yang sudah menyumbang. E, nanti e, kita akan apa? Videokan juga barang-barang yang kita beli. Ya. E, untuk daftar pembelian juga akan kita video. Kita udah catat, nanti ada di YouTube saya. Nanti kita subscribe aja dan sebelah di subscribe boleh enggak? Kalian buat e, kita sih taruh di YouTube itu buat. Mm -hmm. Buat, buat benar-benar aja. Kalau misalnya hasil dari kalian itu ada terpampang dan kita e, tidak manipulasi semua pun, dan itu bakal kita share. Secara ya. terbuka dan tidak ada tertutup. Ya, betul. Jadi sampai di sini dulu ya, teman-teman. Dah. Oke, okay, ini kita orang lagi mau hitung, siapa aja sih yang udah sumbang berupa barang dan kita pembelian dari 3.8500. Dan ini teman gua yang akan menghitungnya. Okay, guys, Sonas. Dari pertama sampai akhir ya. Halo, di sini aku mau kasih lihat buat teman-teman sekalian apa sih barang-barang yang aku beli dari nominal 3.8500 ya, teman-teman. Di sini aku ada Rimboss Force, box dan harganya 719.000. Ada ya teman-teman lihat sendiri ya. Itu masih bisa gak kan? Oh masih toh masih bisa ya? Nih masih bisa jadi nggak ada bekas buka ya, ataupun bekas ini baru. Satu box isi berapa? Satu boxnya isi tiga puluh tablet. Jadi di sini ada tiga box, jadi semuanya ada sembilan puluh tablet ya teman-teman. Okay. nah harganya tujuh ratus sembilan belas ribu, oke? Okay? Oke. Okay. lanjut Kalau ini, ini temanku yang kasih ini, yang tadi namanya aku bilang David. Ini botol kecil ya teman-teman kita itu empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, dua belas empat belas, 18 belas, belas hmm.. sepuluh di bawah coba lu ya sebentar oh ya, dua puluh ya nanti akan kita perbesar lagi untuk kalian melihat benar gak dua puluhnya yang ini merek motor ini semuanya merek motor tapi gak ada berapa mil-berapa milnya nih teman-teman cuman jadi aku taruh begini aja ya yang besarnya ada empat nih kalau yang ini juga sama, tidak ada berapa mil-berapa milnya empat enam sembilan ada 10 ya teman-teman ini dari teman-teman yang um, nyumbang hand sanitizer. Ada lagi, hand sanitizer lagi. mana ya. Nah, di sini saya juga mau kasih tahu ada teman ada teman juga yang nyumbangin hand sanitizer mereknya Handrup 250 mil ya, teman-teman nih dilihat ya. Kalau ini ada milnya. Nih. Oke. Okay. Di sini ada 15 botol. 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Yang besok juga akan kita sumbangkan juga ya Nah ini ada nih teman-teman e, Yang tadi aku bilang Gini aku beli satu botol segini Ini 4 liter ya 4 liter Harganya Rp165.000 satu botol Aku beli tiga ya teman-teman ya Satu, dua, tiga Yang totalnya semua Rp495.000 Mereknya sama ya snap ya Mereknya sama semua snap 4 liter semua ya Oke uh, Ini sarung tangan Sarung tangan latex Ini ukurannya L semua ya teman-teman ya Nggak tahu deh ya, kalau XL tak takutnya kegedean Ini ukuran L Baik okay. Ada 10 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kita beli semua ini 10 box Satu boxnya 100 ribu Harganya jadi semua 1 juta rupiah ya teman-teman Itu yang kita beli di Shopee ya Ya beli di Shopee Beli di Shopee betul Dan ini kita bebas free ongkir Kalau misalnya kita bilang free ongkir Kita free ongkir dan kita tidak memakai free ongkir itu Untuk penambahan biaya Ya betul Ini kita beli free ongkir Ada 10 box Totalnya kita beli 1 juta 1 box berarti 100, 100 ribu. ribu Betul Isinya ini... 100 ya Ya betul 100 Sekarang kita mau buka baju APD ya alat pelindung diri kita mau hitung Namanya apa Hasmat alat pelindung diri, APD satu pak itu isi berapa ya? satu paknya isi 10 nih jadi kita di sini kasih lihat teman-teman dulu ya benar nggak ya isi 10? Gitu. Uh, men, di atas itu ada tuh yang oh ini yang isinya 6? oh itu isi iya. 6 kan uh, yang ini 56 hasmat. oh gitu, oke okay. ya. jadi kita buka nih ya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sepuluh kis ya teman-teman sepuluh -teman. kis di sini ada berarti sepuluh dua puluh tiga puluh empat puluh lima yang ini kita buka buka buka buka buka sabar dong jangan buru-buru masa mau buru-buru ya Buka kadonya, buka kadonya Nah kita ituin di sini, Titip ya Maklum ya dia penyampah Saya tidak seperti itu Ini yang 6 nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bener ya 6 ya teman-teman 1, 2, 3, 4, 5, 6 okay. Jadi total semua ada 56 APD Atau khas ya teman-teman ya Oke, okay. nah, di sini pinggirin dulu. Karena berantakan, maklum space-nya kecil ya karena banyak-banyak barang banget nih di sini. Sekarang Pop me, ya. Ada tiga karton. Isinya mana isinya? Itu depan-depan. Depan ya. Depan mana ya? Itu? Oh, ini. Isi 24 ya. Masih disegel ya? Masih segel loh, teman-teman ah, tuh. tuh. Masih segel. No, segel. Masih segel. Tuh ya, segel tidak ada lubang. Masih lakban ya, teman-teman. Ada tiga karton ya. Is, rasanya apa aja? Rasanya ada rasa ayam, ada rasa soto ayam, ada rasa bakso. Pokoknya semuanya kuah. Terus. Kenapa nggak pakai yang goreng? Uh, orang yang ngebeliinnya nggak dikasih goreng, kasihnya kuah semua. Jadi kan saya cuman ya begitu deh ya teman-teman ya. Terus ada aku nih teman-teman. Akuahnya aduh berat banget. <laughs> ada lima karton ya teman-teman enggak jongin ya capek satu, dua, tiga, empat, lima dan semuanya masih segel ada longan dikit dari sononya ya teman-teman bukan dari saya tuh terus ada satu itu isi berapa? satu ini ada isinya eh, berapa ya? 24 ya? 20 mana ya tulisannya samping sampingnya samping ya? kayaknya setahu saya sih 24 ya samping-samping ada enggak samping? oh nih 24 ya. dikali 330 mili yang kecil pokoknya paling kecil Terus di sini ini yang tadi kita bilang satu dusnya harga Rp35.000 ya teman-teman Rp35.000 dikaliin 5 aja nih berapa duit nih ya Kalau yang ini satu boxnya Popmi harga Rp88.000 Rp88.000 dikaliin 3 ada nih berapa Pokoknya duit kalian memang bener-bener untuk kita beli semua keperluan ini deh Jadi kita nggak ada pakai buat untuk pribadi Nah kayak ini Mi UC1000 Aduh berat Ada dua ya Ada dua Expirednya juga masih lama 500 mili terus isinya 24 botol ya teman-teman nih 24 500 mili expirednya 2020 bulan 12 belum sampai bulan 12 kayaknya udah habis lah ya teman-teman ya itu yang tadi harganya ini harganya 168.000 harganya 168.000 ini belinya lewat Tokopedia Udah ada biaya asuransi dan ongkos kirim 28.000 ya, teman-teman. Pokoknya di sini benar-benar real semua. Hasil dana yang kalian kirim ke aku, ini benar-benar buat aku belikan ini nih. Coba teman-teman lihat, mungkin aku agak lamain biar kalian bisa lihat benar-benar ya. Jadi di sini tidak ada manipulasi uang. Benar-benar kita real beli barang-barang ini semua ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita sampai sini dulu ya. Ini semuanya udah aku kasih lihat. Besok aku, sama teman-teman aku, atau tim, atau tim kita, uh, ada 4 atau 5 orang mungkin Jam 12 siang, kita akan melakukan pengantaran ke rumah sakit, Sulianti Saroso Jadi besok teman-teman ikutin live kita lagi ya teman-teman Untuk melihat penyerahan barang-barang yang kita kirim besok Oke, okay, terima kasih, bye Persiapan untuk pergi ke RSIP Sulianti Sul Saroso bersama teman gua. Nah dia mau pakai motor, gue pakai mobil. Ini ada teman gue, thank you ya udah pada bantuin dan dia sempet nyempet nyempetin dari kerjaan buat kami semua. Good. Dan lagi nunggu satu dua orang pasangan suami istri lagi ngisi bensin pakai motor. Halo. Uh. Gua sama temen gua yang tadi naik mobil kita udah sampai, tapi kita tunggu teman kita lagi yang naik motor dua motor lagi dan kita masih tunggu di parkiran mobil dan sebelum turunin barang-barangnya kami tunggu teman-teman dulu ya baru baru turunin barang dan minta koordinasi ke ibu Tiur, oke? Okay? ikutin terus. Jadi kita nanti kalau misalnya Jadi, mau sumbang ke kemanapun ke rumah sakit RSPI Suryanti Saroso, kalian harus masuk kita sampai, kita masuk kita sampai kita ke gedung Oren ya, ke Genung Oren lurus Poskonya. terus dari pintu Jangan. masuk lurus terus. Ya. Nah ini ada ruang isolasi. Jadi kita akan turunin di sini. Nah itu ada security dan mobil kita lagi di situ. Hai bilang siapa dia, oh, Iya sama itu kan udah itu Sanitizer di sini semua, mati makanan baru iya ini juga <susuk> loh, Tukuh, nah. ini. pun dataannya guys 0813 9594 nah pendataannya sama ibu sarung tangan ini ya iya ini yang kita beli tarangnya nah ini tuh ya guys jadi dia Nah, kita udah tangga tangan ya guys ya, ganti -ganti, ganti. Makasih ya Bu, udah banting kita nih lagi mau diturunin dong makanan yang, ibu Kan nah, bisa mau difoto dulu enggak? Eh, um, foto dulu siapa, okay ya. Pak? Nanti kalau udah ini baru difoto. Foto di dalam, Ibu ya? Nah, di luar ya? Di oh. di luar, ya? Di oh. di luar, mau foto, di luar. foto dulu enggak? dulu Udah. Udah. Udah. Mau foto lagi? Mau foto tadi oh, ya, baru ya. ya. itu APD, Bu. Makanan di belum. Kalau APD-nya malah sudah foto ini belum? Foto situ katanya nanti baru. Kita bubuk sudah, sudah dicatat semua. Semuanya sudah. Ayo ini, boleh aja, ntar aja. Baik, nanti mau gitu. ketinggalan. Sudah. tangannya yang tadi. Iya, Ma. Ya, makasih, Pak. Oke, udah habis. Nah, jadi ini kita ada naruhin foto sama panjangnya. Nah, ini dengan Ibu, Ibu. Foto sama ibu-ibu. Nah, ini itu nih. 5 puak 2 oreflotor 3 pemi ya guys Oke okay, kita sudah selesai Untuk pembagiannya dan kita akan pulang Dan terima kasih Untuk teman-teman Jangan pernah bosan Untuk membantu sesama Karena membantu Tidak merugikan untuk kita Melainkan keuntungan untuk kita di akhirat dan di bumi ini. Thank you ya semuanya. Thank you ya Semakan semuanya. Sehat. Makin sehat dan kita terus diberkati terus di uh, di apain lagi? Diberikan rezeki yang lancar, diberikan kesehatan juga ya teman-teman. Oke. Okay. God bless you. Sekian Bye. dari kita di RSPI Sulianti Saraswati bersama tim. Thank you semua teman-teman yang udah ngebantuin datang ke sini, yang udah ngebantuin ngangkat nih, termasuk yang ini nih. Bye. Dan terima kasih <laughs> untuk teman-teman kita orang yang udah membantu sampai sesi penurunan terakhir. Dan bye-bye.